Selamat siang, teman-teman semua. Kita buka pertemuan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat berkumpul di Zoom ini. Kalau hari ini kami akan mengerjakan soal kuis besar kami, tryout untuk persiapan ujian sertifikasi kami, kiranya engkau yang menolong, agar kami bisa mengerjakannya dengan baik, dan kami bisa mempersiapkan diri untuk UAS kami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, halia. Ya. Amin. Baik, teman-teman, kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya. lihat kamera semuanya, senyum. 3, 2, 1. Kita ke morning dulu. Ini morning kita, teman-teman. Jangan lupa presensi. Uh, silahkan. Lalu, hari ini pertemuan kita yang ke-15. Kuis besar menjelang UAS. Um, Mudah-mudahan bisa dilakukan dua kali untuk tryout-nya. Jadi, teman-teman nanti... Tunggu info dari saya ya di assignment 15 ini. Terus UAS kita saya sudah terima jadwal. Jatuh di hari Selasa 21 Juni jam 3 sampai jam 5. Hari ini silahkan ada quiz kecil yang teman-teman bisa kerjakan juga. Terus ada panduannya untuk ujian di sini. Bagi yang nanti perlu baca lagi sendiri, boleh cek ke sini. Lalu setelah teman-teman mengerjakan selesai, Skornya di screenshot dimasukkan ke assignment 15. Seperti itu ya, jadi kita akan baca instruksi bareng-bareng aja.